Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa ber, ber, apa, berdiskusi untuk membicarakan soal kepenulisan atau jurnalistik. Ya, jurnalistik yang sebenarnya tujuan awalnya ketika saya uh, sedikit me, apa, membicarakan dengan Kang Lutfi itu untuk agar website di... Kempek atau kempek online itu ada kontributor-kontributornya dan juga tidak tidak melulu admin, tidak melulu admin atau tidak melulu uh, pengelola saja. Nah karena itu di sini saya mengambil tema uh, sandri kempek coba menulis. Memang ini uh, apa kedengerannya agak ini ya agak, agak berbeda dengan kebiasaannya di mana sandri kempek itu ya biasanya pinternya atau atau fokusnya pada kajian kitab kajian al-quran dan juga kajian-kajian kepesantren yang lain. Nah, sebelum itu uh, sebenarnya saya saya juga sama alumni atau uh, lulus dari pesantren kempek juga khas kempek dan lumayan sudah lama uh, baik ya karena saya kira sudah makan banyak waktu ini ya Tadi Teknis Kita masuk kepada uh, Langsung ke materi Ini kebaca ini ya Powerpointnya ya Ya kebaca kan Powerpoint Baik uh, Yang pertama Yang perlu kita sama-sama ketahui -sama Sebenarnya mengapa Santri itu harus menulis Atau Kenapa kok santri harus menulis? Yang pertama, meningkatnya semangat beragama di, di Indonesia. Jadi kalau kita melihat sejak, sejak peristiwa 2017 di DKI Jakarta soal dalam tanda kutip penistaan agama yang sempat viral pada waktu itu 2017, itu menjadikan kemudian masyarakat Indonesia bukan hanya di DKI tetapi juga di uh, seluruh daerah-daerah yang lain itu berdampak pada faham keagamaan manusia atau masyarakat Indonesia itu meningkat bahkan 95% kalau mengutip, mengutip penelitian namanya Alfar Institute, dia pada waktu itu, 2017 pernah, 2018nya itu pernah meneliti di lima daerah besar ada lima daerah besar diteliti dan memang 90% keagamaannya itu meningkat terus yang kedua fenomena fenomena belajar agama di internet nah, di zaman digital ini memang banyak dari kalangan-kalangan umat islam itu yang yang hobi atau menjadi tren baru belajar agama lewat lewat internet. Jadi e, karena memang ketika kita mengklik apapun atau mengetik apapun di Google itu kita akan menemukan jawabannya, maka orang-orang atau masyarakat kita itu lebih cenderung asik ke sana. Lebih lebih percaya akhirnya pada sheikh Google daripada guru-guru kita di pesantren sehingga kadang-kadang eh, atau berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan ketika paham agamanya hanya diambil dari internet ataupun Google yang ketiga meningkatnya paham paham radikalisme atau terorisme Nah kalau kalau saya mengutip juga pendapatnya ini Polri pada tahun 2018 tahun 2018 saja itu sudah ada 300 396 orang yang terpapar pada pemahaman-pemahaman terorisme lah sederhananya gitu ya. Mungkin kalau santri agak agak asing mengenai apa bicara-bicara soal ini, tapi mau tidak mau di masa sekarang di mana berita bisa dikeluarkan, bisa dinikmati oleh siapa aja, bisa diakses oleh siapa aja, kita harus memahami itu, terutama santri yang yang mempelajari agama secara komprehensif yang terakhir dominasi dakwah bil kolam jadi sekarang dakwah bil kolam dakwah dengan tulisan itu lebih memiliki efek yang besar dibandingkan dakwah bilisan dibandingkan dakwah bilisan tentu saja hal itu juga harus dibarengin, baik itu bil kolam ataupun bilisan tapi di, kalau melihat pada konteks sekarang, konteks di mana kita Menjadikan media sosial atau medsos itu sebagai keseharian kita Maka dakwah bil kolam itu menjadi satu ladang tersendiri bagi kita Kaum santri Setidaknya ada empat hal itu yang, yang bisa menjadi alasan Kenapa kita harus menulis santri sebagai santri Nah, terus siapa santri dalam posisi itu Dalam problem-problem tadi Kenapa harus menulis dan santri ini siapa, bisa apa sehingga kemudian perlu memang untuk menulis yang pertama santri itu mempelajari dari nol sampai tuntas kita kita paham semualah yang di pesantren kompek mungkin dari mulai belajar tasri dari mulai belajar al-fatihah sampai kemudian kita selesai misalnya pada kitab kalau misalnya di pesantren Kidul itu sampai Alpiyah Kalau misalnya di pesantren Alpibnu Malik ya, kalau di utara Mungkin Alpiyah Ibn Alkil dan seterusnya Juga sama Tidak ada yang meragukan Belajarnya, belajar Al-Quran Yusantri Kempek soal Mahkhorijul Hurufnya, soal iramanya yang begitu khas Jadi mempelajari mempelajari Ilmu agama di pesantren itu Dari nol memang sampai kemudian Tuntas, kecuali yang boyong itu nggak usah ditanyakan Boyong di tengah-tengah Yang kedua, santri biasa bersikap moderat, Biasa bersikap toleran Biasa menghadapi perbedaan Kita hidup di pesantren Ada dari ad, apa Dikumpulkan dalam satu pesantren Dalam satu asrama Bahkan satu kamar Yang berisi berbeda-beda orang e, Apa daerahnya ya Tentu saja memiliki watak yang berbeda-beda itu santri sehingga bisa menjadi modal bagi santri untuk menghadapi dunia yang uh, seakan-akan sedikit-sedikit kalau beda dianggap salah kalau kalau beda dianggap sesat dan seterusnya. Yang ketiga ini ini saya menjelaskan alasan-alasan dulu sebenarnya nanti sebelum masuk ke teknis penulisan. Yang ketiga pemegang dasar dakwah termasuk bil kolam tentu saja santri itu menjadi pionir harusnya dalam berdakwah, termasuk dakwah bikolam, jadi sebenarnya kalau misalnya dirunut secara esensial, secara hakikinya, santri itu memiliki ilmu, memiliki memiliki kebiasaan dan juga memiliki dasar untuk membangun supaya masyarakat kita itu jangan jangan katakan dalam dana tersesat kepada pemahaman agama yang tidak benar dan sekarang eranya udah era media kalau misalnya santri hanya hanya mandek pada dakwah bilisan di kampung misalnya di musola di masjid berhenti di situ tetapi tidak menulis itu itu kita sudah kecolongan kita sudah ketinggalan zaman oke okay. nah apa yang harus santri tulis ini yang saya kira penting nanti juga eh, nanti apa termasuk pengurus website juga, saya kira ini, ini penting untuk diperhatikan, karena karena saya juga sama ya, mengelola website, itu Nuan Sanit nanti teman-teman juga bisa sharing ke penulisan dengan uh, kita nah, apa yang harus santri tulis yang pertama hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita, santri seperti mengaji cocokan, sekolah, mengantri dan sebagainya, nah kenapa yang ditulis Kang, iya ini ini penting karena apa? karena hal-hal seperti ini itu tidak atau jarang ditemukan di misalnya di instansi-instansi lain kayak kecogaan, mengantri mungkin mengaji sekolah ya. Tapi pasti ada hal-hal yang orang luar belum tahu tentang dunia santri bahwa santri itu ada ada keseharian seperti itu. Dan itu perlu kita perlu kita post, perlu kita naikkan ke ke website website kita yang kita kelola termasuk website pesantren itu apalagi website pesantren itu seharusnya gencar untuk me apa me me menaikkan hal-hal yang sebenarnya sederhana sebenarnya sederhana dan itu bisa ditulis kapanpun dimanapun kita ngaji misalnya dari mulai cocok apa cocokan dulu ya gimana jelasin apa cocokan itu nanti nanti di pertahanan saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menulis hal-hal yang seperti itu jadi intinya uh, poin pertama teman-teman santri terutama santri kempek itu bisa menulis hal-hal soal keseharian jadi nggak harus yang jelimet-jelimet soal misalnya bagaimana jenazah covid yang ditolak hukumnya, jangan ke situ dulu tapi yang pertama teman-teman bisa nulis soal keseharian di pesantren apapun itu yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan keislaman sehari-hari, yang kapanpun orang tidak bosan untuk membaca, seperti tauhid, ibadah, ataupun muamalah, soal muamalah. Nah, ini juga penting. Saya kira ini santri kempek itu ya, soal-soal seperti ini sudah, sudah apa ya, sudah ngelotok lah bahasanya, soal tauhid, soal ibadah. Misalnya, teman-teman belajar misalnya soal ibadah, misalnya soal hukum salat dengan uh, sholat bagi orang yang tidak bisa berdiri. Itu kan tidak semua orang tahu di luar pesantren. Nah, kita sebagai santri itu harus me, me apa? Me, mendakwahkan itu. Tentu di masa sekarang paling efisien, paling efeknya lebih besar itu melalui tulisan. Nah, ini teman-teman jadi Poin kedua ini sebenarnya poin hal-hal e, yang berkaitan, yang sekiranya tidak e, bosan kalau misalnya dibaca kapanpun pun. Ya, udah, namanya "tapi" aja seperti itu. Teman-teman, misalnya akan menulis tentang sifat-sifat sifat-sifat wajib Allah yang 20. teman-teman bisa tulis tuh, misalnya apa sih penjelasannya sifat yang satu satu, kedua itu itu bisa jadi sederhana selama ini kadang-kadang santri ketika ingin menulis eh, apa ter terbebamin terbebani dengan ah oh, menulis itu sesuatu yang sulit atau e, isinya harus yang berat-berat enggak tapi ada banyak hal yang bisa kita tulis dari eh, keseharian santri yang ketiga hal-hal yang sedang viral nah ini mungkin eh, yang ketiga ini memang perlu apa ya, lebih ini lebih lebih bisa dibilang lebih berat sedikit perlu analisa dan seterusnya tapi itu e, nanti bisa dicoba yang jelas sesuatu yang cepat sesuatu yang lagi trending itu biasanya cepat banyak yang baca misalnya sekarang lagi lagi rame-ramenya soal jenazah covid yang ditolak itu bagaimana pandangan pandangan agama islam pandangan santri menurut fikihnya ke, atau menurut misalnya usul fikihnya atau menurut tradisi, budaya pesantren dan seterusnya, itu bisa tapi yang paling memungkinkan untuk pemula terutama kita di pesantren yang memang kesehariannya e, kesehariannya seperti itu ya, ngaji cocokan sekolah, mengantri dan seterusnya, itu hal-hal itu dulu yang perlu ditulis oke, lanjut ketiga bagaimana santri menulis pertama bisa menulis di buku dulu jadi tidak harus melalui laptop atau melalui komputer ke sekolahan atau ke misalnya kantor pondok nggak perlu yang pernah bisa di buku jadi kalau misalnya nanti misalnya di, di pesantren sudah aktif dan tidak ada bagi yang belum bisa memegang alat-alat elektronik teman-teman bisa menulis lewat e, di buku dulu catatan-catatan catatan, catatan, catatan kecil misalnya kalau sudah jadi tinggal misalnya menghubungi pihak pihak website website ke back online baru diketikkan itu kan mudah sederhana tinggal nanti urusan apakah ke mac online mau memberikan apresiasi atau apa itu urusan belakang yang jelas sebenarnya ada banyak cara untuk teman teman bisa nulis yang kedua melalui not not di android atau di hp ya uh, ya mak maksudnya nggak harus di komputer nggak harus di laptop teman teman bisa buka not terus nulis belum misalnya tadi tentang cocokan, cocokan itu adalah misalnya salah satu kegiatan yang harus dijalankan oleh Sanjir Kempek sebelum misalnya setoran store yang baru ke kyai atau ke Ustaznya. Biasanya cocokan misalnya e, dilakukan setelah maghrib dan disetorkan kepada senior melalui misalnya ketua kamar atau ketua asrama dan seterusnya yang ketiga menulis di komputer komputer sekolah, karena kita di pesantren memang ini ya, tidak memegang alat-alat elektronik terutama laptop, nah bisa tuh memanfaatkan komputer sekolah ketika misalnya ada kegiatan e, mata pelajaran IT dan seterusnya jadi komponennya itu bisa buku, android ataupun komputer nah e, jenis-jenisnya, ini sebenarnya agak agak teoritis tapi nggak apa-apa sedikit aja. Ah, jenis-jenis. Jadi tadi kan bisa kalau misalnya teman-teman mau bisa pertama bisa suatu soal kesehatan soal ibadah yang itu tidak akan beresan untuk dibaca kapan aja. Yang ketiga sesuatu yang sedang viral. Nah nanti bentuknya, bentuknya bisa deskripsi, jenis-jenisnya apa sih deskripsi itu gambaran suatu hal sehingga pembaca seolah-olah seolah merasakan, misalnya tadi, soal, soal soal soal cocokan tadi maka dijelaskan, cocokan itu adalah misalnya santri Pertama-tama harus misalnya menghafal sendiri dulu kemudian setelah itu kemudian menghadap ke senior. Setelah ke senior kemudian misalnya lanjut ke ketua asrama, ke ketua serama, kemudian misalnya ke ke teman yang sudah mengaji lebih lebih tinggi lagi, kemudian baru ke ustaz. Jadi deskripsi aja sifatnya. Seolah-olah kita itu merasakan yang baca. Oh, seperti itu. Oh, seperti itu. Nah kalau narasi Biasanya lebih kepada kejadian Dalam suatu, satu urutan waktu Jadi Biasanya cocokan itu Dilakukan Misalnya Biasanya setelah itu Misalnya setengah jam kemudian Santri kemudian Menyetorkan kekayaannya dan seterusnya Apa hikmahnya misalnya Dengan cocokan seseorang Kemudian seorang santri akan lebih Matang dalam menghafalkan dan seterusnya jadi, kalau narasi ini lebih kepada waktunya. Kalau deskripsi lebih kepada gambaran secara umum, sehingga seakan-akan kita yang membaca itu merasakan. Yang ketiga, argumentasi. Pembuktian argumentasi ya. Misalnya, misalnya apa bukti bahwa cocokan itu bisa meningkatkan kemampuan awalan santri? Nah, tulis tuh, apa argumentasinya? Misalnya, karena karena caccukan cowok itu mengulang-ulang apa yang akan disetorkan karena menyetorkan kepada orang yang lebih lebih dulu mengaji jadi sifatnya argumentasi argumentasi argumentatif ya jadi membuktikan sesuatu itu terus persuasi itu mengajak, Mengaruhi pembaca melakukan sesuatu. Jadi kalau persuasi ini sifatnya lebih kepada ajakan Ajakan Misalnya bisa soal-soal Jadi soal satu tema itu bisa jadi empat bentuk jenis artikel loh Kalau teman-teman nanti sudah menguasai Kayak gitu bisa jadi empat artikel Misalnya teman-teman sudah punya tema tentang cocokan Itu nanti bisa jadi uh, artikel deskripsi Atau narasi atau argumentasi Atau persuasi Sifatnya ajakan Misalnya ini ya, cocok kan? Dapat membuat santri, habisnya nah, kayak iklan kalau persuasi itu membuat santri cepat untuk misalnya menghafal dan nanti ya, akhirnya misalnya oleh karena itu seorang santri seharusnya melakukan cocokan seterusnya. Nah, nah isi apa saja isi tulisan itu? Nah tadi kan sudah dijelaskan bentuk deskripsi, narasi, argumentasi sama persuasi nah, Tiap jenis jenis artikel itu nanti isinya ya ada ada judul judul ya kan kalau teman-teman baca tulisan bh ada judul judul di judul di satu tulisan kemudian tadi minyak cocokan judul misalnya cocokan dapat mempercepat ikut khataman misalnya itu kan menarik terus pendahuluan Tadi setelah setelah judul nanti ada pendahuluan berisi masalah-masalah atau alasan mengapa perlu mengangkat judul itu. Jadi misalnya mengangkat cocokan karena misalnya selama ini banyak santri yang telat untuk mengikuti hajatan itu karena ngajinya selalu dikelentung. Itu kan berarti pendahuluan atau pendahuluan ini masalah alasan kenapa kenapa mengangkat tema tentang cocokan gitu loh Ini sebenarnya kalau kalau teman-teman yang sudah kuliah biasanya lebih ngerti kalau santri mungkin uh, agak agak belum tapi nggak apa ini ini saya kira bisa jadi pemula permula untuk teman-teman buat belajar menulis nah kemudian isi isinya seputar definisi dari kalimat dalam judul dan pembahasan tulisan tadi misalnya judulnya cocokan dapat mempercepat ikut hataman maka dijelaskan cucukan itu apa hataman itu apa dan seterusnya, manfaatnya apa? Terus baru penutup. Penutup berisi kalimat. Nanti saya akan nyontoin contoh juga apa ngasih contoh soal tulisan. Berisi kalimat akhiran berada di setiap akhir tulisan. Jadi penutup, pihaknya tutup ini. Penutup ini sifatnya ada pelajaran, ada ada hikmah. Misalnya, ya tadi dengan contohkan maka seorang akan lebih cepat mengikuti proses atau makan, dan seterusnya nah contoh sebelum nanti diskusi contoh ya, ini saya apaan, menuliskan contoh kecil misalnya judulnya mengantri terisi indah para santri ini kan judul judulnya menarik, jadi kalau buat judul itu nanti kira-kira judulnya menarik dan sekiranya pembaca itu itu menarik untuk apa? untuk membaca tulisan kita itu tertarik sampai akhir. Mengantri ini kan kalau tradisi di luar itu yang menjenuhkan. Tapi kok di santri kok menjadi sesuatu yang indah. Seperti apa sih? Nah, itu jadi orang itu mau membaca. Setelah itu pendahuluan. Nah, pendahuluan tadi kan alasan mengapa mengangkat tema itu. Mengantri adalah sesuatu yang membosankan. Jadi kan A A ini kan sesuatu masalah, kan? Problem gitu, Ke kegiatan yang banyak membuang waktu, mengantri, membuat kesempatan untuk bekerja lebih banyak, tapi tidak mengantri, membuang kesempatan untuk bekerja lebih banyak, tapi tidak demikian, tidak demikian. Dengan mengantrinya santri itu kan problem. Berarti selama ini namanya ngantri itu menjadi satu hal yang dipermasalahkan di luar itu problemnya dengan mengantri kita akan membuang banyak waktu dan ya, seterusnya. Maka isi setelah pendahuluan isi akan didefinisikan, misalnya definisi mengantri. Definisi yang mengantri adalah misalnya di apa di paragraf yang setelah pendahuluan adalah misalnya kegiatan yang biasanya satu orang harus menunggu orang yang lebih dulu datang. Biasanya ini terjadi ketika misalnya kita akan mengaji atau misalnya ke kamar mandi atau misalnya uh, dan apapun yang sifatnya mengantri itu banyak. Terus bisa dijelaskan juga santri itu apa, misalnya dalam hal apa santri mengantri tadi ya. Jadi isi itu lebih kepada menjelaskan apa ya? maksud maksud-maksud dari dari setiap kata yang ada dalam judul misalnya tradisi itu apa terus penutup, ini saya contohkan kan yang penutup mengantri bagi santri adalah hal yang mengasihkan karena satu sama lain dapat belajar arti sabar berdiskusi kecil-kecilan atau bahkan pemanfaatan waktu untuk menghafal itu kan berarti penutup hikmahnya ada hikmahnya berarti sesuatu yang menariknya itu uh, penutupnya berupa pelajaran bahwa mengantri di tradisi santri itu bukan sesuatu yang yang menjenuhkan tapi malah bermanfaat. Tapi bukan berarti kemudian kita harus terus ngantri nggak ya. mau masuk ketika waktunya sudah masuk. tapi mem memanfaatkan benar-benar waktu ketika ngantri. Nah, yang perlu diperhatikan ini juga saya kira penting untuk apa pengelolaan website jangan terlalu panjang jadi menulis itu hanya 500-800 kata jangan lebih karena menulis di website itu beda dengan menulis di makalah ataupun apalagi di deskripsi dan seterusnya apalagi buku jadi menulis di website cukup antara 500-800 kata kira-kira antara 1 sampai 1 setengah halaman kalau di Microsoft Word-nya Microsoft Word-nya antara 1 sampai 1 setengah halaman. kemudian maksimal setiap paragraf 5 baris jadi tiap paragraf tidak boleh atau jangan sampai lebih dari lima paragraf, karena apa? Karena pembaca website itu biasanya kaum milenial kebanyakan, anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu akan jenuh ketika membaca tulisan yang paragraf-paragrafnya terlalu panjang. Itu dibuktikan ketika saya meng mengelola website nuansa net ketika me menaikkan tulisan-tulisan yang paragrafnya panjang-panjang. Jadi, cukuplah satu paragraf terdiri dari lima paragrafnya pendahuluan sebenarnya tadi pendahuluan ada problem banyak, yang berarti, berarti tiap problem itu sekiranya jangan sampai dina, ditulis lebih dari lima hindari kata-kata yang sifatnya teknis, misalnya seperti ijaroh, mansuh dan lainnya jadi ketika menulis website nanti, misalnya soal ibadah ataupun apapun itu gunakan kata-kata yang sekiranya bisa dipahami oleh semua kalangan karena kita berdakwah kepada banyak orang Bukan hanya santri, bukan hanya orang-orang yang mengerti agama Tapi bisa jadi website kita juga dibaca oleh orang-orang yang bukan uh, konsen atau fokus pada keagamaan Sehingga hilangkan kata-kata misalnya Misalnya Najis Muholadu Kalaupun mau diadakan nggak apa, tapi dijelaskan dengan bahasa yang dimengerti Najis itu misalnya Hadis Hadis apa, nah najis, najis yang ketika harus uh, disisihkan dengan apa. Jadi jangan ada istilah-istilah, istilah-istilah kitab atau istilah-istilah pesantren yang sekiranya kalau di-share keluar tidak akan dimengerti orang. Misalnya tentang gosob. Oh, gosob ya kalau dikempek. Itu kan orang nggak ngerti di luar. Tapi jangan pakai itu. Ya tetap bahasanya misalnya mengambil milik orang lain. Gitu. jangan ada istilah-istilah yang tib, uh, sifatnya teknis baca contoh artikel yang bagus. Nah Kalau mau nulis tentu saja kalau mau teman-teman bisa nulis harus ada contoh panduannya nanti biar enak itu gampang jadi searching di internet banyak nah ini belum didiskusi nah ini ini salah satu contoh artikel Artikel yang sifatnya sebenarnya tentang ibadah Tapi di, di, dikaitkan dengan generasi milenial Ini saya tulis Ini teman-teman bisa dibaca itu Milenial dan hal yang membatalkan wudhu Itu kan seben, sebenarnya temanya tentang hal-hal yang membatalkan wudhu Tapi bisa teman-teman kaitkan dengan generasi kita, generasi milenial nih pendahuluannya era digital seperti sekarang, masyarakat milenial mini mempelajari persoalan keislaman salah satunya tentang bersuci sebelum sholat ini terbukti dengan sepinya musola di kampung-kampung yang tidak lagi menggelar kajian persoalan ibadah bagi masyarakat milenial mereka lebih menyukai hal-hal yang duniawi dan kerap kali melupakan persoalan yang menjadi jalan masuk masing ibadah sholat karena tidak mengetahui kerap kali anak-anak milenial tidak tahu hal-hal apa saja yang membatalkan wudhu itu kan berarti masalah teman-teman bisa merangkai sebaik mungkin problem apa jadi problem itu ya, ya salah gitu harusnya kan milenial itu kan balik milenial itu kan umur-umur uh, sembilan Sembilan puluhan ya Sembilan puluh sampai sekarang dua ribu Itu kan ribu lahiran dua ribu itu sudah masuk balik Tapi Bisa kita bilang dia milenial Tapi misalnya dia nggak ngerti Apa-apa saja yang batang wudhu Nah, itu bisa jadi problem Tulisan Yang isinya sebenarnya bisa diambil Dari kitab-kitab yang sederhana Nah, isinya apa? Isinya nih ini kan soal membahas soal membatalkan wudhu Hal yang membatalkan wudhu Imam Nawawi Ulama tabi'i Yang merupakan salah satu ulama di Indonesia Dalam kitab Shafi'i Natunajah Memaparkan Bahwa hal-hal yang membatalkan wudhu Ada empat macam Pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan Kubul dan dubur, baik berupa angin Atau yang lainnya, kecuali air mani terseterusnya seterusnya ya, saya nggak usah baca semua Teman-teman bisa dibaca Yang jelas bahwa isi yang ada di sini itu saya ambil dari kitab Safinah soal membaca sesuatu yang membatalkan wudhu jadi sangat simpel sekali teman-teman sangat mudah sekali untuk membuat tulisan itu jadi cukup ambil kitab Safinah kayak Riyadul Badiah Faulfarmaksudnya ambil satu tema dan teman-teman Tuliskan dengan bahasa Indonesia yang baik tapi dikasih pendahuluan yang apa ya yang sekarang lagi bisa kira-kira ya, menjadi problem. Penutupnya gitu. apa? Nah ini, jadi untuk yang isi, isi ini semuanya dari kita, ya, Pendahulunya dibuat. Ketika seseorang mengetahui hal-hal yang wudhu, maka ia akan berhati-hati dalam bersuci. Ia akan menyempurnakan apa-apa yang menjadi syarat dirinya sudah layak menghasilkan ibadah sholat yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ia pun akan usul dalam beribadah, tanpa dengan hal, hal yang dapat dibatikan ini ending atau penutupnya Di penutupnya ya pelajaran orang yang sudah mengetahui hal-hal yang mengetahui mudu, maka dia akan ibaratnya sempurna dan seterusnya jadi uh, saya kira santri itu kalau dibandingkan dengan orang yang tidak nyantri itu memiliki bahan untuk menulis sangat besar sangat banyak jadi sayang sekali kalau misalnya santri kemudian tidak mau menulis karena santri sudah memiliki banyak landasan misalnya uh, misalnya ulama-ulama kita sudah banyak penulis loh misalnya misalnya Imam Nawawi sendiri itu kitabnya ratusan ulama kita Imam Nawawi ada lagi eh, kiai Hasyim kiai ashari juga banyak buku-bukunya dan juga ke masa kiai-kiai yang lain dan Tradisi menulis, tradisi menulis kenapa kemudian sebenarnya sudah harus ada di santri. Karena lagi-lagi mereka memiliki memiliki bahan bacaan, bahan referensi yang sangat banyak. Bahkan bahan uh, sesuatu yang sifatnya budaya, sesuatu yang sifatnya keseharian tadi. Itu selama ini belum diekspos. Termasuk di website Pesantren khas Kempek. Itu kalau saya lihat monoton, monoton masih hanya hanya mengupload sesuatu yang sebenarnya tidak e, saya kira nggak terlalu banyak di bakal dibaca kalangan kempek saja misalnya hanya hanya mengupload soal misalnya e, apa ya misalnya ngaji ngaji pasaran ngaji pasaran e, kitab misalnya kita berdoa diah setiap senin itu kan sesuatu yang apa gitu, yang mau dibaca oleh orang luar, tapi dikaitkan dengan dunia luar, kayak tadi ini, misalnya pembatan wudhu dan milenial jadi, nanti kira-kira teman-teman kalau mau nulis kalau yang soal-soal ibadah mungkin itu, itu bisa ya tapi kalau yang sifat-sifatnya, kegiatan kegiatan yang ada di pesantren kayak tadi, misalnya yang ngaji oleh salah satu kiai terus kalian teman-teman eh, upload tanpa dikaitkan dengan dunia luar pesantren itu akan jarang. Dan nanti kesimpulannya bahwa terakhir bahwa santri memiliki memiliki modal besar untuk menulis karena memiliki referensi, memiliki kajian, memiliki ilmu, memiliki dasar keislaman yang tinggi, budaya kerukunan, budaya saling menghormati, maka sangat ditunggu dakwah Bil olam para santri apalagi teman-teman sudah ada wadahnya yaitu kempek online website yang itu sangat seharusnya menurut saya sudah waktunya pesan dalam kempek itu go nasional jangan hanya merespon soal-soal di internal kempek tapi harus mulai merespon eksternal hal-hal di luar Bayangkan teman-teman bisa lihat, misalnya pesantren Sidogiri, pesantren Leruwoyo, pesantren, dan lain-lain. Itu sudah mulai mem, apa, membaca situasi di luar, jadi kemudian pesantrennya juga ikut tersohor. Nah, kalau comeback selama ini menurut saya belum, kalau lihat baik di khas kempeng, online, atau kempeng, ataupun kempeng online belum, selama ini baru mengangkat kegiatan-kegiatan baik itu uh, apa yang bisa saya sampaikan nanti selanjutnya bisa diskusi